Hai hai hai Luasnya alam terbuka dan alami di dunia semakin berkurang Tanah-tanah lapang, hutan, sawah, dan lahan-lahan alami lainnya Berubah menjadi kawasan industri, jalan tol, rumah, dan sebagainya Akibatnya rumah bagi beberapa hewan dan tumbuhan pun hilang Dengan terpaksa mereka berpindah untuk mencari tempat tinggal baru Dan masuk ke kampung-kampung manusia tidak jarang mereka ikut mati ketika proses penggundulan hutan. Dan gak hanya itu, mereka juga kerap kali menjadi sasaran perburuan manusia untuk diambil bagian-bagian tubuhnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan sekaligus ekosistemnya, maka dibuatlah kawasan konservasi. Dengan cara membangun cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan lain sebagainya. Namun cagar alam didirikan bukan tanpa alasan. Secara umum tempat tersebut ada untuk menjaga keberlangsungan ekosistem, tumbuhan dan hewan yang hampir punah seperti harimau. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kealamian dan keasrian cagar alam dapat menarik orang-orang untuk berkunjung menikmatinya, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Seperti yang dilakukan oleh para wisatawan yang mengunjungi hutan luas cagar harimau panah, telah merekam empat anak harimau yang bermain-main di sekitar ibu mereka, seekor harimau betina yang luar biasa. Jagar harimau panah sendiri terletak di bukit Vindhya, di Madhya Pradesh Utara yang merupakan habitat kritis harimau dengan hutan gugur kering yang rapuh. Di Judinala dan Pulia, seekor harimau betina terlihat berdiri di antara kendaraan wisata di kedua sisi dan anak-anaknya berada di hutan terdekat. Orang-orang dalam video tampak senang melihat binatang yang agung itu. Karena konten videonya yang menarik, video itu langsung menjadi viral. Video tersebut populer tidak hanya di kalangan penggemar satwa liar, tetapi juga sebagian besar pengguna media sosial. Hewan belang dibawa dari luar dan menetap pada tahun 2009 ketika cagar alam panah kekurangan harimau. Memang jumlah mereka bertambah, tapi selama dua bulan terakhir ada juga laporan tentang 2-3 harimau yang dibunuh di sini. Sementara itu perkiraan jumlah harimau di India sendiri meningkat dari 1.411 pada 2006 menjadi 2.967 pada 2018 lalu, menurut laporan sensus terakhir. Menurut Otoritas Konservasi Harimau Nasional, Madya Prades mendapatkan kembali posisi teratas dalam Sensus Harimau 2018 setelah ditemukan menjadi rumah bagi 526 kucing besar, yaitu dua kali lebih banyak dari Karnataka. Sementara itu diutarakan memegang posisi ketiga dengan 442 kucing besar. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?